Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesti lovers, di serta serta halo, lovers dimanapun halo, Selamat malam, selamat selamat Dan bergabung kembali di channel Youtube halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, kabar halo, kabar halo, kabar halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo,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 Baiklah sahabat perasaan baleslah, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita mendapatkan kabar spesial banget ya Dari Bunda Lesti di akun Instagram pribadi miliknya Dua jam yang lalu Mengunggah sebuah postingan foto yang sangat cantik Masya Allah banget ya Bunda L Memang penampilannya luar biasa Selalu bikin kagum kita semuanya Masya Allah Mudah-mudahan sehat terus untuk Bunda Lesti Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik kita simak juga persahabat di postingan ini, tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan ya Kita simak dari akun Bubah Alfian, wow, Kak Bubah juga ikut berkomentar Di situ mengatakan, cantik banget dede, waduh Masya Allah banget ya, penampilan Lesti memang luar biasa Stylisnya pun terlihat sangat elegan banget ya, semoga idola kesayangan kita selalu bahagia terus, amin Ya Rabbal Alamin untuk berikutnya juga bersahabat ya kita lihat diunggahannya Papa Bilar 3 jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto cute Momen saat di acara Malam Puncak Hut SCTV yang ke-32 Ini sih luar biasa banget ya Masya Allah Baby L tentunya pasti bangga banget Punya kedua orang tua yang sangat super duper Menginspirasi dan baik banget luar biasa dan untuk warga Konoha, pasti kalian seneng banget ya Halo kalian jadi kenyataan Alhamdulillah, idola kesayangan kita Memunggah atau memposting foto cute langsung di akun Instagram pribadi miliknya Kita salvok juga kalimat caption yang dituliskan oleh Papa B Disitu dikatakan Komiho dan Park Aduh, Masya Allah banget ya Diganti lagi tuh Kalau kemarin sih Samsudin dan Saudah ya dan sekarang sudah menjadi Komihu dan Pak Cenggu. Masya Masyaallah, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Amin. Dan di postingan ini pun mersepet ya, tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang sangat luar biasa dari akun Devi Tri Karlina. yang ikut menanggapi Ansel Sweet couple kesayangan kelas Wow, luar biasa mersepet ya. Ada juga tanggapan komentar dari Bang Adi Sky mengatakan, "Kelas. Wow, luar biasa memang idola kesayangan." Dan kita pun salvok dengan kalimat komentar yang tentunya diberikan oleh Pak Ferry Fernandes situ Pak Ferry mengatakan sepatunya pakai skincare apa Kak Bilar Glowing banget katanya itu ya Aduh ada aja kelakuan gesrek Yang selalu bikin ngakak kita semuanya Mudah-mudahan dukungan semakin banyak Doa dan support juga semakin banyak dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar Selanjutnya disimak juga persahabat yang Alhamdulillah Vlog di channel YouTube-nya Rizky Bilar ini sudah tembus di angka 100.000 viewers ya. Vlognya Baby L saat merangkak memang antusias dari warga Gorhal luar biasa. Seneng dan terharu, bersyukur banget ya punya idola yang sangat humble yang selalu membuat kita bahagia. Dan jangan lupa juga untuk mendukung di channel YouTube Nazar Entertainment karena sudah di up-moment spesial Lesti, Bilar, dan BBL di acara Hood ECTP yang ke-32. momen info ini pun diunggah kembali oleh akun Les Larsi Comic. Kita simak di kalimat Caption yang dituliskan. Masya Allah udah 100 ke ajal vlog RB Selamat menonton ya Candu banget ya kan vlognya Coba mimin pengen tahu kalian dah Berapa kali nonton vlog RB dan LE Tuh jangan lupa juga nih Untuk semuanya selalu streaming ya Untuk di channel youtube Lestari Entertainment dan Rizky Bilar Youtube Kemudian disimak juga persahabat diunggah nih nya Papa Bilar tuh Papa Bilar aja ini mengingatkan untuk keluarga Kunoha untuk selalu menyaksikan vlog-vlog terbaru di channel YouTube-nya Rizky Bilar dan Leslar Entertainment. Namun kita juga salpok banget ya kalimat yang diposting. Asik bentar lagi udah bisa disuruh beli nasi padang, kata Papa Bilar. Aduh, Masya Allah banget ya BBL. Bentang -bentang sudah bisa merangkak sudah tentunya mau disuruh untuk beli nasi padang Aduh. <laughs> ini sih cute banget, luar biasa kemudian juga persahabat ya kita simak di unggahan Indosiar info untuk acara di Academy Lima malam ini Pengisi acara malam hari ini untuk juri persahabat ya Ada Vildan, ada Maesa Ima, ada Nasar, dan ada Reza nih persahabat ya Untuk juri malam hari ini Dan untuk host yang bertugas itu ada Gilang Dirga, Ruben Onsu, Ramzi, Irfan Hakim, dan Jirayud Wow ini sih cute banget persahabat ya Acara ada Akademi Lema memang luar biasa dan untuk Lesler malam hari ini, absen lagi, mudah-mudahan besok malam bisa tampil ya. Kita selalu menyaksikan dan selalu menunggu idola kesenangan kita tampil di Indosiar. Kita juga masih menunggu cirukan terbaru hingga kabar baik berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan info-info menarik dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih.